Hai hai hai BKSDA Sumatera Barat menyebutkan kemunculan harimau Sumatera yang sempat menerkam ternak warga di Nagari Lubuk Gadang Utara, Kabupaten Solok Selatan, provinsi itu hanya sementara Tim dari BKSDA Sumatera Barat sendiri telah ke lokasi yang diduga tempat adanya harimau Sumatera itu muncul Sehari setelah ternak warga diterkam binatang buas namun sesampainya di lokasi kedatangan tim BKSDA ditolak oleh pemilik ternak. Karena menduga, harimau tersebut sengaja dilepaskan oleh BKSDA, mengingat tahun lalu kejadian serupa juga pernah terjadi. Sementara itu, menurut informasi tim di lokasi kejadian, nampaknya warga telah kembali melakukan aktivitas keladang. Meskipun mereka tahu bahwa ada informasi tentang kemunculan harimau. Dan menurut informasi tim, ada sekitar dua ekor kerbau milik warga yang diduga sudah diterkam harimau pada Sabtu sore, dan saat ditemukan ada seekor yang meninggal dan satu ekor lagi mengalami luka-luka. Mereka juga mengatakan kandang milik salah satu peternak memang ada yang berada tak jauh dari batas hutan yang ada di daerah itu. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya namun saat tim BKSDA Sumatera Barat ke lokasi tempat kemunculan harimau tersebut mereka sempat ditolak oleh pemilik ternak karena sebelumnya pernah terjadi namun harimau tak dipindahkan tahun lalu juga sempat muncul di daerah itu dan menerkam sapi jadi orang yang punya kami, para peternak sangat marah kepada petugas, kata salah satu peternak. Selain itu, informasi dari tim BKSDA mengatakan, jika jumlah harimau yang muncul diperkirakan hanya satu ekor. Ternyata nggak hanya di Indonesia saja, kemunculan harimau juga terjadi di negara lain, ketika empat ekor anak harimau ditemukan di sebuah rumah di India. Saat ditemukan oleh petugas Departemen Kehutanan setempat, mereka dalam kondisi sehat namun tanpa kehadiran sang Induk. Anak-anak Harimau itu ditemukan di sebuah rumah desa Kumadapuram, Distrik Nandayala, Andhra Pradesh, India. Setelah menemukan empat anak Harimau itu, mereka segera menutup area tersebut. Dan para petugas juga berupaya menemukan Induk Harimau dalam beberapa hari ke depan. Jika sang Induk Harimau mengambil anaknya kembali, itu akan menjadi akhir yang baik. Namun, para petugas masih tak habis pikir, bagaimana bisa anak-anak harimau itu bisa berada di tempat tersebut tanpa induk mereka. Mereka juga masih mempertimbangkan banyak hal terkait anak-anak harimau tersebut. Meski demikian, petugas kehutanan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan jika mereka tidak meninggalkan jejak manusia pada anak harimau itu yang terkadang membuat mereka ditolak induknya. Menurut petugas, peluang bertahan hidup bagi anak-anak harimau itu akan lebih baik jika mereka berhasil kembali ke alam liar, daripada tinggal di lingkungan non-hutan belantara. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar,